bakal catat ketika tiba pukul empat sore tahu saya tanya aku ceritakan nanti eh hey, cantik kemana saja tak ada berita sedikit cerita tak ku baca lagi pas sendiri jo Bahwa aku jalan-jalan kaki saja Menyusuri kota Ceritakan semua ceritamu padaku Ya Jakarta di Saja kau jemput musik yang tertinggal. Tanya. Izinkan aku pulang ke kotamu Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja Ingat waktu itu ku bertanya Aku mau dengar jawabnya